Eh, <kes another language> uh, hey, hey, menggelikan aku dengar Kau kena nama yang sedap-sedap <seksi> Apa nama sedap? Uh, Manggaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya ya Seperti biasa saya cakap Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan Dan selalu jaga kesehatan cuy Saatnya kita akan mereaksi lagi musikal lawak superstar yang ketiga cuy ya Yang mana kita sudah memasuki Minggu separuh akhir cuy ya Separuh akhir itu kalau di bahasa Indonesia kan Semifinal gitu ya Dan di sini saya memberikan jedah ya Saya nggak mau mereaksi cepat Kenapa? Banyak yang bertanya Kenapa Abang ini tuh selalu... Mereaksi persembahan Ubi itu selalu terlambat gitu ya. Begini cuy, sebenarnya saya nggak mau terlalu cepat mereaksi persembahan dari Ubi itu karena saya ingin korang melihat original videonya dulu cuy di Astro Gempa gitu ya. Kemudian setelah beberapa hari barulah saya akan reaksi. Supaya kesannya itu benar-benar korang ingin melihat originalnya itu bukan di channel ini cuy. Karena di channel ini tuh benar-benar cuman mereaksi saja Jadi pendapat saya pribadi saja gitu ya Jadi yang tengok video saya sekarang itu ingin mengetahui pendapat saya pribadi Nah salah satunya juga karena ngakak aja gitu ya Pengen ngakak gitu ya <laughs> Oke sebelum kita lanjut ya buat korang ya Saya perhatikan ya kenapa Instagram saya itu kok pengikutnya sikit Padahal di Youtube itu banyak gitu ya Korang bantulah, bantu follow Instagram saya cuy. Karena jujur aja ya, saya akan aktif banget nanti di Instagram. ya. Korang bantu follow lah cuy ya, supaya uh, meningkat gitu ya. Supaya korang bisa tahu keseharian saya itu bagaimana. Oke cuy, langsung aja. Jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Boom. Oke. Tunggu cuy, ini suaranya kecil ya Memang ya, kayaknya suaranya di sini dikecilkan cuy Supaya menghindari copy rate ya Volume ni kecil ni Masih Apa nak buat eh Shemi ni Eh, hey, kau ni daripada tadi menangis, kenapa? Ini stemanya gimana ya? Kenapa? sembilan minggu, bang. Orang expect saya terlampau tinggi. Saya stres. Sembilan minggu nak stres. Kita orang ni sembilan tahun, orang kecam. Elok je. <tis> Hey, Nami, keras keras keras. Eh? Penuntun tu dia ada pendapat juga. Tapi dia, pernah, dia nampak kau empat lima minit kata bintasan. Dia nampak kau menang empat lima lagi belakang. Ah Ta. dia tahu kau tak tidur empat pagi. Abi tu kan nak tahu apa? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> betul betul betul. Yang apa yang dikatakan apa Fatih itu betul ya. Orang tu cuma lihat dari ini aja gitu ya. Maksudnya dari penampilan berapa minit saja. Mereka enggak tahu. Rasa khawatir kita memikirkan konten gitu ya. Itu dia cuy. Ah, dah dapat idea ke? Nak buat kesal pasal duit? Kesal duit? Bukan. Aku mau bagi Dato' awi. Astaghfirullahaladzim. Kau eh, ni kenapa pula? Kau mahu oh. masuk final atau tidak? Nak tapi... So, go, so good so Jangan. Kau nampak tak kawasan larangan? Okay, tak. Hei! Bang macam mana bang? Kau jangan ikut perangai setan. Tak akan saya si nak ikut. Ha? Kau jangan ikut perangai dia. Datuk? Aduh! Aduh! Dia gembuk. Aduh! Haa! Kena gembuk. Ada kena swing ke apa? Swing. <tuk> ke ke kena tumbuk. <tuk> ha? Ah, Datuk Awi elok-elok. Sorang-sorang kat dalam kau kacau. apa? Dengan sorang, dia berdua. Eh, eh. Dengan siapa? Dia dengan Iqbal. Eh. Iqbal? Takkanlah put. Tanta buat lagu baru tak? Datuk <tuk> Awi, Iqbal. Ikui. Enggak-enggak. <tuk> Siapa Iqbal itu Cui? Kayaknya nama Iqbal itu sensitif banget buat Dato' Awi. Sampai ekspresinya seperti itu Cui ya. Kita ulang dulu ya. Ha. Dia bukan seorang, dia berdua. Eh, eh, dengan siapa? Dia dengan Iqbal. Eh. Bal. Takkanlah put. Tanta buat lagu baru tak? <laughs> Dato' Awi, Iqbal. <laughs> yeah. Iqui. <laughs> nama dua Iqui. <laughs> Hei, dah lah kau dengar sini ya. Kita it ni, ni kawan-kawan kita bal. semua ada niat tau, nak pergi final. Tapi aku nak beritahu kau, kita ha. orang lebih rela -le kalah daripada menang cara kotor macam ni, kau tahu tak? Hilanglah respect saya kat abang. Apalah Itu dia. Dah, ok dah. Sekarang ni kita cari idea, kita buat cerita, jom. Ok, okay jom, jom buat lagu. Aku nak pergi bilik Najib sekejap. Lailah, alam, <laughs> <hai nampak, tak laughs> abang yang cakap. Tak salah mencuba kan? Oh, uh, kesempatan abang ya. Abang, ya? Tak salah, tengok, salah tak salah. Padatlah muka. Siapa suruh kacauan Dato' Awil? Huh? Kenapa ngah eh? ada orang lain dalam bilik saya eh? <laughs> <laughs> apa yang boleh dia masukin? Dia masuk dia gini, <laughs> dia masuk gini Abang Abang dia jatuh, ya? Abang najib yang juri Abang najib yang juri satu Cik? Abang yang juri baju tak pakai, topi yang spek dah pakai. <laughs> <laughs> apa najib yang dia sarung? Eh, hey, dah, dah, dah. Dah, ah, dah sebaik cie. tak najib muka, tau. Sekarang ah. ni kita pergi yang juri satu cie. Abang najib yang juri satu cie. Abang najib yang Jom, satu cie. Abang najib Eh, weh, weh, pantas dekat sana. Kau nak pergi mana? Tak salah mencuba kan? Ais, yang dimasuki juga juri wanitanya sih. Kencing ni. Kan budak dah pandai. Engkau ni ajar. Bukan yang ajar bukan aku. Ji, <tis> <tis> eh, <tis> sebab ah dah Apa? Weh, macam-macamlah dalam bilik juri ni. Sensor je. Ji. Bilik siapa? Saleh-saleh ah. Alif <tis> kat dalam. Alhamat. Ha Macam-macamnya orang. Kenapa eh? Siapa siapa? Ahli Alip Alif apa? Tunggu dulu je ya Macam-macam hey, lah dalam bilik juri kita <laughs> Jirik siapa? Saleha? Oh, Alif Sukri kat tadi Alif Sukri Macam-macamnya orang Kenapa eh? Dia <laughs> berubah Tata dia nak buat lagu untuk Saleha tak? Takkan aku. kot Mana dah tahu? Tak dah dah dah Sekarang ni kita kena cek cerita Aku pencet lagu Sukri Kita bersih. dengan cerita tu <laughs> Kita kena nyanyi lagu yang juri suka Eh hey, Kalau juri suka Tidak semestinya kita punya penonton hey, suka Kalau penonton suka Tak semestinya juri suka Ooh. Itu dia. Kalau begitu, aku tahu apa lagu Dato' suka. kita tahu. rock. Ya, Salah. itu? kau tengok ini bukan editan kan? Ini bukan editan kan cuy? Coba <tuk> Enggak cuy ini Ber Berarti pernah ada tuawi ngeref gitu Uy, itu dah, apa nih? rap Apni. Sebab gua men tahu. Dah dah dah. dah. Okey. Apa kita lock? Kita lock Datuk Awi suka rap. Ah betul. Saleha, ah, ah, ah, betul. Ah, ah, ah. betul. Siapa yang masuk bilik dia? Ali Shukri. Minggu lepas ada orang nyanyi lagu Mawi bukan main mengkek Siti Salihah lah. <tuk> tu. <tuk tuk> apa M apa nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak aku sendiri melewati tepi dalam kelicatan leha asik aku sendiri melewati tepi dalam kelicatan leha i kenapa ah kena kena appendixnya i <laughs> lagi asyik asyiknya Goci. Ah, aku tak ingat ni. Ah, aku tak ingat ni. Ah, ah. Najib Najib, <tuk> aku tak ingat hey. <tuk> ni. <Hey. tuk> ah, aku tak ingat ni. Ah, aku tak ingat ni. Ah, aku tak ingat ni. Ah, aku tak ingat ni. aku tak ingat ni. Ah, aku tak ingat ni. Ah, aku tak ingat ni. Ah, Aku dengan <tuk> Najib macam ni. Eh, tapi dia bukan penyanyi. Najib uh, suka lagu ni. Kau orang pun tahu lagu ni. Kau dengar yeah. lagu ni. Lagi, <tuk> lagu? Lagu? <tuk> eh, hey, hey, itu lagu Datuk Nicole David. <tuk <tuk <tuk ini, <tuk> ini lagu Nicole. Ini lagu yang lain lah, bukan ha. lagu dia. Lagu Nicole, kau tak percaya. Dia memang suka lagu macam ni. Tak percaya. Kau tengok ni. Ha? Ha?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 Kreatif sih ya menurut saya ya Tuhan Dan jiwa Agar dapatkan semua Digabung dong lagunya komen lah Wow wow Aduh nggak ada cuy ah. ini yang saya nggak paling gak suka gitu ya kalau saya mereaksi eh, lawakan atau lagu kalau nggak ada komentar mak maksud saya itu seperti ini yang maksudnya kompetisi seperti ini nggak ada masukan dari juri itu kita nggak tahu dia dapat Berapa star gitu ya Aduh Terpaksa saya menilai sendiri gitu ya Maksudnya saya eh, Menilai secara pribadi gitu ya Aduh Oke langsung aja kita lihat ya, Persembahan yang kedua aja, ya Langsung aja ini, ini kan udah nyambung gitu cuy 3, 2, 1 oh, Mangga Asik. Mak dah jarang dengan mangga ini? Kayanya ada something ini. Kenapa dengan mangga gitu ya? Man, kau power ya Salman. Yeah, man. Dari, daripada kita meniaga gap tapi trifle like kau dapat tapak dekat ni ya. Ini aku kabel kuat, Cok. Oh. Eh, yes. nah. hey, ini ini ya tempat final musical Our Superstar. Ah, final dekat sini lah dong buat. Sisi ramai kan. Sisi ramai. Hui hui hui hui. Hmm, Datowi lagi tu. Oh, Kalau pasal jangku motor Datowi, Datowi <laughs> lagi. Motori lagi. Angkat tangan angkatlah balik. Hey. No, eh, Ada Angkat tangan. Angkat, oh, <laughs> <laughs> eh, Ini, ini itu, tu, tu, tu, tu. Ah, Apa, apa itu? Saleh laju di bawah. Ah, ah, lama-lama lama. lama lama lama Kenapa Saleha? Itu itu itu najib kan? Kenapa dia naik kuda? <laughs> oh ada kembar lah final kan gimmick? Oh gimmick. Mangga mangga mangga mangga mangga. Alah, abang Fat abang cari buatlah cerita dulu dah settle barulah call saya. Eh, Mak semak-semak call. Nami. Nami. Nami. kumpulan OOT. Oh, oh. Nami. Salah. Ubi lang kau. Kau siapa lang kau? Nanti abang call baliklah. Nami. Call balik, nami. Eh, ya ya. Eh boleh boleh tak? Ni. Apa ni? Pegang-pegang pegak. pegang pegak. Apa? Apa yang? Eh, eh fon aku. Okey. <laughs> <laughs> eh, eh kawan kau ambil gambar. Kenapa? Aku pegang pegang kau. Ha. Eh ni kira review bayar apa benda kau? Barang kau ni. Eh, hey, wuih Nami, jadi finalis belum jadi artis dah sombong. Nah, hey. kalau aku, aku tak, aku tak pilih kau lah. Eh, hey, hey. kau macam peminat tu. <laughs> peminat? Engkau ni memang kata wah. Memang apa? Memang kau. <tik> Kamu tak tahu malu belum jadi artis perangai begitu. Punca kena hormati peminat ini Pilihan lagunya apa yang Menurut saya keren ya, kreatif gitu. Jangan begitu, jangan tuduh melulu. Aku tak sengaja bertindak begini tetekkan sikit sebab nak pergi final nanti Azizi Orie Orie Kau pun nak menyambung gitu. Dah kalau ye stres, hormatlah. Kita ni walaupun peniaga, kita orang support ye. tu. Tak yang kau marah kenapa? Kau macam fat ni marah ni. <laughs> kenapa dengan fat? Ha? Apa hal? Kau siapa ni? Fat buat apa dengan kau? Tak eh. kalau aku salah fat selalu marah aku. Eh, apa kau ni? Kau bukan Fad lah. Apa, <laughs> apa kau ni? Aku asy macam dekat. <laughs> Dah, kau. sekarang ni kau jual apa? Kau. Jual manggalah tak nampak. Kayanya ini dia uh, lagi ah ni ya maksudnya temanya ini lebih ke pri, apa nama pribadi, pribadi masing-masing gitu sih ya. Kalau enggak salah gitu ya. Magic chop. Ya tahu jual mangga, jual ma Fat Tamara gitu. Mangga ya. pun menggelikan. Hah? Apa benda mangga? Eh, ini viral tahu mangga kami menggelikan. Eh, huh? menggelikan aku dengar. Kau kena nama <laughs> yang sedap-sedap gigi. Sedap apa nama sedap? Ah uh, Manggaru. Wah wow, kelakanya. <laughs> Oh, oh, mangli jadinya menggelikan ya betul betul, betul betul ah, lepas tu kau kena buat offer offer eh, dah aku ada buat offer kita buat offer mangli kan ada juga mana offer dia beli ah. satu percuma nah beli ah kenapa kenapa oh, tengok tu tengok oh, tu api tu Blis. tinggi bodoh engkau tu oi dia bodohkan <laughs> orang tu beli satu percuma semua apa benda apilah duit engkau tak apalah nanti kau nampak habis pula kita bangga eh aku bagi pendapat kau marah pula Aku dengar tadi lah, aku dengar kau nyanyi kau nyanyi lagu mangga Ah, lagu lah. Suara kau, kau sedap, tapi lagu kau tak kena. Wah. Ui. Habis tu nak macam mana lagunya? Ah, apalah aku tolong kau lah. Eh, tak apa ke? Tak apa, anggap dia rezeki kau orang. Bis tu tak bayar ni tak apa-apa. Aku jomba. Eh? Apa. Jomba menjual mangga. Mangga <tongan> dijual sedap semua. Azi, gila suara Namia. Dayu-dayu kita. Untuk <laughs> <laughs> Sedap ni Naomi. Terima kasih, Naomi. Ya. Ah, apa ah, sedap begitu tu, menggaru-menggaru kamu tu. Menggaru-menggaru. tu. Jadi memang berbeza pendapat selalu orang. Macam tu lah Syarif kalau dalam movie. Syarif? Mm. Macam tu, eh? Beza pendapat, marah orang. Oh, okey, okey, okey. Syarif aku tengok dekat kumpulan movie okey je. Okay. Apa pula okey? Dia adik-beradik pun dia tinggal. Eh, adik-beradik pembuang. Hei, kau personal sangat tak? Ah? Kau lah yang ambil latu, bukan aku. Hei, kalau kawan aku tak pergi, aku tak ambil orang lain tau. Aci, aci macam mana aci? No comment. <laughs> Sudahlah, kalau dah personal sangat ni. Tak ada rahsia, Abang. Sudah. Kalau tak, bila nak habis Setia cerita? Setia sebenarnya. Ha, dah, ada apa-apa lagi nak aku tolong? Tak ada, bang, Tapi ha. terima kasih, bang, walaupun saya, bang. Abang. Walaupun Abang artis kan, sanggup wow, support kita orang berniaga kecil ni kan. InsyaAllah, insyaallah. Nami memang macam ni. Ya, tak payah yeah. pun jadi sini. Ya, <laughs> kan. Kau dia kira aku kan? Bukan, lain kali berterima kasih dengan fat dengan Sarif. Orang tu okey? Eh, eh, tahu, siapa? Kita orang support dia kan? Ha, kita ha. support. Ha. Tapi, aku bangga dengan kau orang. Apa, apa bang? dia? Apa dia? Sebab kau muda-muda, meniaga, cek rezeki, kecil, besar tak apa, yang penting rezeki kau halal. Betul. Ah. Betul, betul. Ada betul sekali. ni, lagi satu, yang ni aku paling bangga dengan kau korang. Eh, apa kenapa? Tu? kenapa? Sebab kau orang sokong Ubi. Eh, mesti ya. lah. <laughs> Balu. Abang, abang kena ingat, ah. kalau Abang dengan Ubi menang kat final, kita pun menang sekali <laughs> tau. <laughs> ya. Hey, tapi terima kasih eh. Bila Abang bagi semangat lah, kita semangat nak meniaga tu. Ah, semangat. semangat bang. Kau tunjukkan semangat kau. Baik bang, saya tunjuk, tunjukkan abang. semangat kau. Ya, Pagi, pagi buta kami keluar mangga kenapa emang terus yang disebut ya mulai dari awal sampai gua, akhir ini ah gue suka warna suara dari ini Lami sih lu pribadi sih ya. Harmonis ah. Gak ada komen pasti nih gak ada komen. Ah uh. uh. ada kan? Uh. Oke okay, sih itulah tadi dua persembahan ubi di minggu yang ke 9 atau semifinal ya uh, dan. Ya walaupun nggak ada ininya cuy, nggak ada komentar atau kita nggak tahu ya saya sendiri nggak tahu gitu berapa star yang didapatkan mulai dari persembahan yang pertama dengan yang kedua. Tapi ini menurut saya pandangan saya pribadi saja cuy ya begini cuy ya kalau persembahan yang pertama apa namanya komedinya menurut saya ya menurut saya pribadi dapat gitu ya maksudnya tapi nggak terlalu wow maksudnya kalau kita bicara masalah komedi. Tapi kalau dari segi kreatif gitu ya, kreatifnya Menurut saya itu keren gitu ya, keren keren banget ditata dengan sekreatif mungkin. Apa namanya menggabungkan lawakan mereka itu dengan uh, secara tidak langsung juri ikut dilibatkan gitu ya, dilibatkan dalam persembahan yang pertama cuy. Jadi menurut saya itu kreatif gitu ya, kreatif. Kayak mereka tuh berkomunikasi langsung dengan juri. Itu pandangan saya pribadi. Lawakannya juga nggak kurang, nggak lebih. Standar gitu ya Konsisten gitu ya Dan yang kedua Oke okay. Kalau menurut saya pribadi Yang kedua Dia lebih kayak Apa namanya Membahas masalah mereka bertiga gitu ya Maksudnya Watak mereka bertiga Karakter Fat itu memang orangnya kayak Suka marah Kalau ada salah atau gimana Dan Kalau Syarif itu Kayaknya memang susah Menerima pendapat Masing-masing Kalau nggak salah gitu cuy Kalau Apa namanya Nah Apa Nah, kan memang dia kan pemula gitu ya, baru. Jadi dia menerima aja gitu ya. Menerima pendapat dari Fat, bagaimana, pendapat dari uh, Syarif bagaimana. Itu yang saya dapat. Tapi lawakannya menurut saya kurang. Jadi kalau menurut saya sih, di persembahan yang kedua ini, 4 star. 4 star cuy ya. Itu menurut pandangan saya pribadi gitu ya. Jadi jangan kurang samakan dengan juri. Kalaupun juri memberikan di yang pertama 4, yang kedua juga 4, tergantung dari juri. Ini pendapat saya pribadi cuy ya, pendapat saya pribadi. Jadi saya berharap banget ya. Yang pastinya, yang pastinya kalau soal lolos final tetaplah pastinya lolos final untuk persembahan ubi. Itu saya yakin banget lolos gitu ya. Saya ingin banget melihat persembahan ubi di final nanti itu lebih gege ketimbang yang sekarang gitu ya. Ketimbang uh, maksudnya Dibandingkan persembahan dia yang awal-awal dengan yang sekarang ini, cuy. Saya berharap banget seperti itu, cuy. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Terima kasih, kurang selalu mendukung Andy, dan jangan lupa, ya, jangan lupa, kurang follow Instagram Andy, cuy. Ya, Andy, tekan Instagram Andy, kurang harus follow, cuy. Karena jujur aja, saya akan aktif, lebih aktif di sana, cuy. Saya akan meluangkan waktu saya untuk berkomunikasi kepada kurang juga, gitu, cuy. Ya walaupun nggak semuanya saya uh, balas DM kalian, tapi saya akan mencoba untuk berkomunikasi kepada korang gitu, cuy. Jadi jangan lupa ya di follow, bantu follow lah, cuy ya. Oke, okay, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.